GBP USD bullish cari sinyal valid secara umum bias harian pergerakan GBP US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi